menerjemahkan apa yang dikonsepsikan oleh uh, Profesor Dr. Abdullah bagaimana memfaatkan menghindari monodisiplin, lalu kemudian mengembangkan pendekatan uh, integratif dan interkoneksi yang melalui studi yang saya lakukan atau pendampingan yang saya lakukan di Poso dalam rangka menyadarkan mereka-mereka mereka yang pernah terpapar teroris yeah. saya judul dengan core principle of mentoring. bagaimana mungkin menawarkan ide saya kalau mau mementor, mau membimbing atau mau melakukan pendampingan terhadap mereka-mereka mereka yang sudah terpapar ini yang saya eh, usulkan pada hari ini dan Ya memang sedikit agak berat, karena saya berbicara dengan orang yang sangat saya kagumi, orang yang sangat saya banggakan, tetapi sekaligus juga saya memanifestasikan, mewujudkan kehilmuan beliau yang sudah tercerahkan. Kemarin juga saya ingin menulis apa yang dijaga oleh beliau, menerjemahkan tentang bagaimana moderasi Islam berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan katifan lokal itu insya Allah akan kami terjemahkan juga Nah salah satu bentuk terjemahan Core principle of mentorship Ada 16 orang yang sedang kami bimbing Di Jakarta 12 mantan Teroris dan ISIS. Ya, ini yang teori Atau praktik yang kami lakukan kemarin Sebenarnya istilah mentor Ini program ini Saya baca dalam eh, Beberapa buku Itu dimulai dari perang perang di Yunani ketika itu oleh uh, apa namanya salah seorang raja Odysseus namanya atau dalam bahasa Latin itu disebut dengan Ulysses. Jadi ketika dia ingin perang Troya itu dia teringat Wah oh, saya meninggalkan seorang anak ini yang masih muda, dia bakal menjadi raja. Sementara peperangan yang saya lakukan itu membutuhkan waktu 10 tahun namanya. Ini gimana? Siapa yang akan melanjutkan tradisi kerajaan saya nanti? Dan kepada siapa anak saya akan dititip, muncullah istilah mentoring. Ya, istilah mentoring ini sih sebenarnya dia menitip kepada salah seorang teman dekatnya. Ya, anaknya itu bernama Telemachus. Dia menitip kepada seorang temannya. Sehingga sebenarnya istilah mentoring itu wise and trust, itu kata kunci. Orang yang bijaksana dan orang yang betul-betul kita percayai untuk menitip anak kita. Nah kalau kita ingin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Prof Amin, pendidikan seperti itu seorang guru, seorang dosen itu itu harus wise. Harus bijaksana karena orang-orang yang ada di luar kampus kita itu menitip anaknya ke sini. Nah, dalam proses penitipan itu untuk melakukan pembimbingan, maka kata kunci itu dia harus wise dan trust. Who is the wise, siapa orang-orang yang bijaksana itu Kita bisa lihat ini Untuk uh, pada zaman modern itu yang klasik ya. Mentoring yang pada masa sekarang itu Sebuah proses di dimana seorang individu yang punya pengalaman Jadi kita bisa lihat kalau orang yang mengajar itu seperti Prof. Amin Abdullah Itu gimana Dia mementori yang namanya anak-anak Dan akan melahirkan orang-orang yang pasti akan menjadikan bangsa ini yang memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luar biasa ya tetapi kalau misalnya uh, orang yang tidak berpengalaman yang mengajarkan kepada kita tentang kebangsaan, keindonesiaan dan keagamaan kita bisa lihat bangsa ini pasti akan hancur jadi proses mentoring pertama bagaimana seorang individu itu punya skill dia punya pengalaman langsung berhubungan dengan Uh, apa dengan pengetahuan yang diajarkan kepada uh, kepada kita lalu ada experience individual ada pengalaman individu artinya kalau mau mengajarkan uh, filsafat orang itu minimal punya skill di bidang, di bidang filsafat katakanlah uh, paham dengan persoalan itu yang kedua benefit Ternyata di dalam proses pendampingan kepada seseorang itu ada keuntungan yang kita dapatkan secara langsung. Ya, jadi kita bisa mengolah ya pengalaman kita itu kita bisa sharing pengalaman kita dengan orang-orang lain. Dan banyak sekali uh, manfaatnya dari proses mentoring. Dan yang ketiga itu kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk share ya, pengalaman di mana mungkin kekurangan-kekurangan dan mungkin hal-hal apa yang kita perlukan apakah memang pendekatan saya sudah cukup di situ atau berkali butuh pendekatan yang lain dari dari mentor itu kan ada ada ada problem-problem yang kita dapati di sana kita belajar di sana kita belajar untuk merubah atau memperbaiki berbagai pendekatan-pendekatan yang ada kemudian how do i become a mentor ini pengalaman langsung dengan saya bagaimana saya menjadi bisa menjadi seorang mentor itu Sebenarnya yang pertama itu spontanitas Kebetulan saya orang yang dari Poso yang mengalami rasa duka yang dialami oleh orang Poso Ada keterpanggilan Ada keterpanggilan dengan pengalaman yang saya didapati Yang cukup lama misalnya dalam pendidikan baik s 1 s 2 maupun s 3 Apalagi s 3 saya diberikan begitu kaya dengan keragaman pengetahuan Inilah yang keterpanggilan yang pertama Kemudian yang kedua, ya over the mentoring. Saya mengikuti apa hibah nasional. Saya mengikuti hibah nasional itu untuk mendapatkan program pendampingan bagi kelompok kelompok teroris. Alhamdulillah saya dapat dan melakukan pembinaan para teroris yang ada di di poso, di di, di di palu, di betobo maupun di, di yang ampana dua dua lapas yang saya. Saya lakukan dengan 12 orang pada teknologi kurang lebih sekitar 9 bulan Saya melakukan Pendampingan atau Pembinaan dengan dengan mereka Panjang ceritanya saya kira kalau itu Dan yang ketiga ini yang terakhir Dan sampai sekarang ini Saya juga bersama-sama dengan prasasti Perdamaian Nurhuda itu di Jakarta Sedang mementori 12 orang Mantan ISIS yang ada di di Jakarta dan itu sementara berjalan sampai sekarang dengan persaingan pertamanya. Lalu ketika saya berpikir uh, menjadi seorang mentor exinis, ya, saya bertanya What can I do? Ini apa kira-kira yang bisa saya berikan dengan mereka, dengan orang-orang yang mantan di ini yang saya mentor? Kira-kira siapapun sebenarnya yang ingin melakukan Mentoring dengan mereka-mereka yang yang mungkin ada kecenderungan sudah terpapar, atau ada, ada kesan bahwa mereka mau mengarah ke sana, baik ke fundamentalisme atau ekstremisme. Pertanyaan yang dia harus jawab sendiri di dalam dirinya itu adalah what experience and learning bring to mentoring relationship. Jadi, kira-kira uh, pengalaman apa yang saya bisa beri? Pengalaman apa yang saya bisa beri ketika saya ingin mereka? Lalu kemudian, apa harapan-harapan saya Apa harapan saya ketika saya melakukan pendampingan-pendampingan dengan mereka-mereka mantan teroris Dan kemudian yang ketiga, ada enggak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ketika mementori mereka Tiga ini, ketika siapapun sebenarnya yang ingin melakukan pendampingan atau pembinaan kepada mereka mantan teroris Ya, inilah yang saya pakai jadi ada skill, ada empat skill itu mementor Saya kira ini bisa dijadikan dasar itu eh, Yang sebenarnya yang pertama itu listening actively Ini yang banyak, tidak, tidak banyak orang gagal ketika melakukan pendampingnya Lebih banyak dia yang mau didengar daripada mendengar Bagi orang-orang yang memulai proses mentoring Yang pertama dia lakukan dia itu aktif mendengar Bukan dia yang didengar Maunya coba terus dengan orang Ya. ya, kita dengan mereka, mereka kita kita banyak mendengar keluhan mereka, kisah-kisah mereka, mungkin penderitaan-penderitaan mereka. Kita mendengar, dan kalau bisa, kita uh, me menjaga komunikasi itu menampakkanlah. Jadi, ketika mereka berbicara, itu mata dengan mata ketemu dengan mereka, kan marah. Ini ilmu komunikasi sih sebenarnya, jadi salah satu pendekatan dalam, uh, dalam ilmu komunikasi ketika kita berbicara dengan seseorang bertatap muka kita dengan dia itu betul-betul kita menyimak menyikapi sesekali kita mengulang yang mereka sampaikan itu biar mereka tahu bahwa apa yang mereka bicarakan tadi mereka kita paham jadi kita lebih banyak mendengar dengan dengan mereka lalu kemudian yang kedua itu membangun trust building trust ya saya alhamdulillah romamu saya Uh, ada teori yang sudah saya kembangkan Sekarang ini dengan Dengan uh, apa namanya Proses mentoring ini Mungkin sebentar akan di, uh, di, diperlihatkan Di sini, membangun trust Kalau trust kita tidak ada Sehebat apapun Pandangan-pandangan uh, kita Pikiran-pikiran kita Itu juga akan sulit Jadi uh, apa, Kepercayaan itu Sangat-sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mengalami yang namanya musibah atau persoalan-persoalan hidup trust bagi seorang mentor ini sangat dibutuhkan yang ketiga itu encourage, encourage mendorong mereka dan kalau bisa ada sesuatu yang inspiring yang mereka lakukan lalu kemudian menentukan tujuan, itu yang keempat kira-kira mau kemana nah ada lima orang yang sedang saya lakukan di Palu ini semua proses ini, satu ini pendekatan salah satu pendekatan eh, melakukan proses pendampingnya. Ya, ini mentoring proses post-terrorist Ini teori yang saya kembangkan ini. Ya. Uh, bagaimana kalau kita mau melakukan uh, ini menggunakan apa pen diantaranya pendekatan fenomenologi di uh, Jadi Ada di ada PST. Ini teorinya Weber yang CwA. Eh. Itu bagaimana kita melebur diri dengan mereka merasakan itu perasaan mereka berempati yang tadi Pak Prof Amin sampaikan tadi di dalam penyediaan, kita berempati dengan mereka setelah kita berempati dengan mereka, lalu kemudian eh, tahapannya, sebelum masuk teras, jadi sebelum teras itu kita melebur diri, karena tidak mungkin kita paham seseorang itu kalau kita tidak sering dengan orang itu ya, jadi hanya dengan kita sering dengan mereka, melebur diri dengan mereka lalu kemudian itu akan terkuat itu berbagai sekat-sekat identitas dan sebagainya akan terkuat itu di proses VSTM itu lalu kemudian interpreter live bagaimana memanai hidup mereka membangun trust di situ pertama lalu habit tadi, tadi disebut juga oleh Pak Prof Amin Abdullah tadi bagaimana kebiasaan habit ini yang saya pakai the seven, seven, uh, seven habit of effective people itu dari uh, apa nama, saya lupa ada satu buku ini yang saya gunakan, kemudian circle life, circle life itu lingkaran hidup ini bahwa orang itu setiap hidup itu pertama dia pasti dependen. Ini untuk memisah, memisah apa, eh, memisah ideologi radikalisme di dalam, di dalam pemikiran eh, para eh, mantan teroris itu yang pertama dependen. Seperti orang lagi hidup. Anak seorang bayi dengan orang tuanya atau seorang anak yang orang tanya, awalnya dia pasti bergantung kepada orang tuanya. Tapi kan tidak selamanya orang bergantung kepada orang tuanya. Ada masa di mana dia menjadi independen, dia bisa mandiri, dia bisa ini. Nah banyak orang itu uh, mungkin dia secara secara secara fisik dia sudah sudah berpisah dengan orang tuanya, tetapi pandangan-pandangan, pikiran-pikirannya masih bersama. Orang tersebut Karena itu setelah mereka itu dependen Mereka kemudian menjadi independen Mereka mandiri, mereka bebas Lalu kemudian kebebasan mereka Dan kemandirian itu tidak cukup Ada yang disebut dengan ketiga interdependen Saling ketergantungan Jadi sehebat apapun orang Sekuat apapun dia Dia butuh orang lain Nah ini yang pola yang saya pakai bukan deradikalisasi, deradikalisasi, tapi konsep yang kita terap, terapkan ini disengagement from violent extremism. Jadi proses pelepasan yang, yang yang belakangan nanti yang namanya deradikalisasi. Jadi kenapa kami menyatakan disengagement proses pelepasan tidak deradikalisasi karena itu no bagi bono tidak ada satu seorang pun yang ingin terlahir itu dalam keadaan teroris. Karena Ya karena itu inti pemahaman itu terhadap uh, mentoring ini di sini tidak ada satu orang pun yang akan terlahir karena tidak ada seorang pun yang terlahir menjadi teroris maka berarti kalau ada orang teroris itu bisa diubah, bisa diubah, bisa di, di, di, diarahkan dia ke hal-hal yang yang lain. Ya dan yang kita rubah itu bukan bukan kognisinya. Tetapi behavior perilakunya yang, yang kita kita ubah di dalam mentor ini banyak sekali yang kita kita lakukan itu bukan pada perubahan kognitif tetapi perubahan yang disebut dengan perilaku. Kognitif change, kognisinya yang langsung diubah, cabut akar-akar kekerasan yang ada dalam kepalanya dan itu membutuhkan energi yang cukup lama dan efektivitasnya itu ya, membutuhkan kerja keras nah kami tidak sentuh dulu hatinya karena itu ini konsep yang kita pakai sosial cinta ini pendekatan yang kami lakukan ini yang pertama itu sentuh hatinya seperti seorang gadis kalau kita mencinta menyukai seorang gadis misalnya tapi pikirannya misalnya radikal nggak usah terjebak dengan pikiran radikalnya buat gadis itu itu jatuh cinta dulu dengan kita maka pikiran radikalnya suatu ketika nanti akan hilang Ya, seperti itu kira-kira hati dulu yang disesu ya. Nah setelah hati kita sudah dapat trust Kita sudah dapat kepercayaan dan sebagainya Kemudian jadi ada proses Tiga proses ini ada hal Kemudian ada head tanam Kalau tadi hatinya Proses yang kedua kita lakukan Setelah ada trust dengan kita Dia udah jatuh cinta juga dengan kita Maka kita Berikan dia keterampilan-keterampilan. Skill-skill kita berikan kepada orang tersebut. Dan ini belum berbicara tentang jihad. Di sini belum ada berbicara tentang apakah Anda punya pikiran itu radikal atau tidak. Kita belum bisa itu. Karena bermain di wilayah hati dulu, kemudian memberikan skill dengan mereka. Yang terakhir hey, baru kita bermain. Yang terakhir situ malam. Kalau orang sudah ada kepercayaan dengan kita, lalu kemudian dia juga sudah punya keterampilan-keterampilan maka perlahan demi perlahan situ kepalanya kita mulai eh, komunikasikan, kita mulai diskusikan, dan tujuan yang kita inginkan itu pasti akan tercapai itu bermain pada kepalanya jadi deideologisasi atau deradikalisasi di program yang kami tawarkan itu berada di terakhir ya, jadi tidak serta-merta meskipun kita juga sudah punya trust, kepercayaan dengan mereka, perlu ada orang yang bisa satu alumni dengan mereka di Tanah Runtuh tapi dia tidak sempat di penjara jadi karena saya di Palu, tidak mungkin saya saya selalu berkomunikasi dengan yang bersangkutan. dia pembuatan satu alumni di Tanah Runtuh, bedanya uh, dia tidak sempat di, di penjara, tapi teman-teman yang sangkatannya di penjara semuanya nah kita bentuk ini sekarang mereka itu berupa identitas dari teroris menjadi kafilah pejuang perdamaian dan mereka yang Peran di Boso sekarang dia menjadi ketua kafilah berdua berdamai Jadi berubah fungsinya perannya itulah proses disengajemen yang kita lakukan merubah peran. Dan yang tadinya berpuluhan orang bisa berubah dia menjadi uh, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Jadi kalau berbicara di Boso tokoh yang paling paling di atas itu yang ini mereka alumni pertama dan uh, pemantik terjadinya kekerasan yang ada di Boso. Jadi saya tidak harus semua saya lakukan, tokoh-tokohnya itu yang saya coba ajak, saya coba bersama-sama dengan saya, dan Alhamdulillah mereka sudah menjadi kapila perjuangan. Proses kepala sih sebenarnya bermainnya di sini. Jadi ada masalah corona, masalah apa namanya, masalah di Palestina, masalah apa, mereka tanyakan semua dengan saya. Bahkan tadinya ini cuma berbincang dengan kapila perjuangan perdamaian Bosor bersama pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Bosor. kita sudah lakukan mereka sendiri yang minta, bagaimana kalau di bawah perdamaian Poso itu ditulis mantan teroris Poso? Ini, mereka sendiri yang minta. Saya berempati dengan mereka, tidak menyebut lagi itu luka-luka lama itu, tidak usahlah disebut. Jadi berbincang dengan kafilah pejuang perdamaian kosong gak ada. Jadi masih pandai mereka berarti, Apalagi ini, itu ahli menembak. Ya dan yang ajar itu, itu kelompok salah di tadi yang disampaikan oleh Prof. Amin mereka yang datang dari Jawa, mereka yang datang itu dilatih khusus itu bagaimana mereka sebut mereka sebut. nah jadi ini, mereka yang ini kalau mantan Nabi Tuhan eh, bagaimana dicantumkan? jadi mereka juga manusia biasa, butuh identitas mereka butuh identitas ini. Nah, di itu nah disinilah kepandainya, kita bagaimana memanfaatkan mereka butuh itu identitas itu dan alhamdulillah pada akhirnya bisa kita mereka meredaksi di dibongkar ketiga itu. Nah terongkar juga ini, ini ini apa namanya? Apakah ini valid atau hoax? Ini luar biasa kalau seorang mantan teroris sudah mulai bertanya yang seperti ini luar biasa. Dia tidak uh, uh, uh, tidak ada yang namanya terus keliru itu, Dia tidak lagi dia bertanya apakah ini valid atau hoax? Oh, kita mulai cari lagi membongkar semua media apa semuanya bagaimana ini. Uh, peristiwa ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dengan mereka dan ini bisa menjadi satu penelitian terutama yang dari BKI dari bimbingan konseling ini bisa jadi kaderasi bagaimana uh, sebenarnya di konseling ini secara langsung dengan dengan mereka ini jadi kuncinya sebenarnya bu, orang hidup beragama ini membangun komunikasi sehebat apapun ilmu kita kalau komunikasi Makanya kemarin saya biasa bilang dengan pahamnya Ada orang yang mungkin dia cerdas Dia mungkin pintar Mengkomunikasikan sesuatu Tetapi dia gagal paham tentang agama Karena komunikasinya menyakiti perasaan orang lain Yang sebanyak Amir iya Jadi ini apa Komunikasi yang terbang Dan Alhamdulillah mereka sudah menjadi Tindak kita lihat Ini cukup banyak kita lihat Ada yang menarik di sini. Ya, ini tampilan mereka di Poso di ini. Ini dengan anak mahasiswa, bahkan ada yang di buku pada saat itu. Yang dimutilasi masih ada hidup, dan kemudian bertemu dengan anaknya di sini. Pada saat dia presentasi di Poso. Di ya, ini masih di Poso, ah, ini yang dipalu. Ini yang dipalu, ini mereka presentasi eh, menjadi kafilah kedua perdamaian. Ya. Ya Alhamdulillah Pak Prof, uh, ini sudah termuat juga di jurnal skopus tulisan saya, menyangkut tentang apa yang saya lakukan di, di poson. menjadi apa namanya, transformasi identitas dan teoris menjadi pejuang perdamaian. Ya Alhamdulillah termasuk juga ini, sedang Insyaallah bulan Mei juga ini sudah terbit di jurnal Scopus, serienly analysis of the poson terrorist violence body. Jadi saya mencoba membaca kode-kode kekerasan yang dilakukan oleh mantan teroris di Poso. Jadi kalau orang Poso orang teroris bilang bermain bola, itu artinya merah. Jadi ada kurang lebih 14 kode-kode kekerasan yang saya terjemahkan, itu dengan menggunakan analisis juniotik. Ini salah satu apa, ada singkat sekitar 5 menit, bagaimana dia mengajak eh, teman-teman yang ada di Poso di Bali itu untuk menjaga yang namanya perdamaian. Satu pernyataan dia menarik. Kita bisa saja punya semangat seperti orang Afghanistan, punya se semangat Taliban atau punya semangat yang namanya Palestine, Tapi kita bisa sadar bahwa kaki kita itu berada di Indonesia. Itu luar biasa, Prof. <tuk> ya ternyata ya, theoretical base of mentoring ini ada berapa, berapa? Ini tidak lagi modal disiplin, Prof. Hmm. Jadi saya menggunakan psikologi teroris dan organ lalu filosofi of sosial itu fenomen fenomenologi kemudian islamic spirituality itu Ayubul Farni dan Ibrahim Ovidi yang digunakan termasuk juga uh, coffee leadership center jadi cukup banyak tidak bisa memang monodisiplin dalam di dalam memberikan uh, apa uh, mentoring saya kira itu terima kasih banyak atas wawancara uh,